cinta berlabuh di dermaga ku telusuri kadang berjalan berliku tak peduli pasirnya melukai aku pasrah dalam rangkunya bila cinta berlumur dusta aku tenggelam dalam kenyataan sebab dia memberi surya walau dia beri menyaitku Kemesraan yang dalam adalah luka karena tikamnya. Jadi bulan atas biatnya. aku menjadi bintang di atas gelombang. Aku jadi segala yang diinginkannya untuk didamparkan di pantai. Ke yang dalam adalah luka karena tukangnya. Dedek, darah di atas suka cita adalah sukarela di atas. Tutarnya Di bulan atas riaknya, aku menjadi bintang di atas gelombang. Aku jadi segala yang diinginkannya untuk didamparkan di pantai ini. di pantai ini di pantai ini di pantai ini di pantai ini, di pantai ini, di pantai ini. Amen. <laughs>